nanti pulang jadi pulang-pulang yang Ayuh. Ayuh, Ayuh. Ayuh, Baik selanjutnya semangat kita tepuk surat tangan. Bagaimana Ayuh. yang pelajaran yang kita sudah lalu? Pastinya tepuk surat tangan? Ya, 1, 2, 3. tepuk surat हम and... Yeah.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 I. Nah, bersama kita membaca bersama. Oke? Yes. Nah, maka sama-sama kita baca. Kita meminta satu-satu orang teman untuk membaca yang lain mengikuti. Siap? Yang lain siap mengikuti. Ya, tahu dulu ya, olah, baca depan yang lain ikuti. Kita literasi membaca dulu ya. Sekarang, yang lain ikuti ya. A 부at hati ini? Dia yeah. Terima kasih yang sudah bergotong semuanya. Mari kita mulai Oke. Pertama Bapak Pintus minta Perhatikan namanya di depan. 1 2 3. Perhatian. Ah, ada Pak Gibran. Bapak, benar Iya. Ini Amin. Terima kasih. dan Ribana di ada dari mana nih lokasi tempatnya? Rumput. Iya, kita makan rumput, gimana? Sawah. Sawah yang ya, di dilalang dihun. Oke. Okay. Nah, sebelah kanan ada gambar apa ini? Gambar pohon. Pohon lumah. Ada jalan dulu. Ya, sampai kanan kirinya ada pohon. Maksudnya baru yang naik naik gunungnya gunung. Gunungnya kayak gimana? Bagaimana apa ini? Ya kan? Ya. Orang tua sama anaknya yang Bitar nih sama orang tua kita Dan jalan-jalan berrekreasi Ya, di mana Di pantai Nah, kita sebelah karya lagi apa ini? Tau Ada nasa lembangan Oke, setelah ini Lapa minta kita akan buat kelompok Dari rumah yang ada Tetapi harus, harus Bercerita, apa? untuk membuat pertanyaan dari hasil yang kalian lihat ya. nah, kita akan berikan gambar-gambar ini nanti poin kelompok masing-masing kelompok membuat pertanyaan dari masing-masing bisa dimati? oke okay. like this. Hal -hal yang satu kelompok dua di dua, apa mencari masalah kalimat kalimat yang ada di sebelah kiri okay. untuk kelompok so kata cari pasangan kalimat A. Alkoholik mencari pasangan yang ada di sebuah diri A. Alkoholik apa? cari sebuah dirinya begitu juga yang berikutnya makut paham ya Apa? Dia oke, apa tanya? apa hati alkoholnya? ya? saya ya. pun, apa? apa sih yang kita, Dengan, ah, Semuanya sama, -sama alko, alko, Dan Allah Bisa dipahami? Bisa paham? Baik. Nah Nanti dikumpulkan. satu-satu. Sementara. Bapak rasa cukup ya, pertemuan hari ini untuk pribadi ya bapak Masih-masih Ya, tutup masing-masing Ya, tutup masing-masing Masih lama Tutup masing-masing Semakin aduh ya Ya, kita ya, harus untuk ya. ya, Tutup hari ini apa selanjutnya tugas tugas dari pelajaran hari ini ya ini di jangan Oke di ya. Ada yang mau bertanya Ada yang mau mau jadi ya, nah, kita nah, ya. Lagi, Untuk hari ini Sudah Sama kita belajar ya. Semoga Semoga hari ini Dan kita berhati, Kita api. Ya Sama-sama Kita berdoa, ya. Untuk Bapa,